Dit, saya mau hmm. boleh tidak cerita seorang begini loh bro hey. saya ada incer-incer cewek saya ulang-ulang tembak saya mau dia tidak mau nah? harus pemanam cara yang sudah ini lakukan 3B hey. ah, apalagi 3B itu 3B itu adalah B yang pertama berusaha kamu sudah berusaha belum? sudah begitu kalau yang B1 sudah mungkin kau belum lakukan B2 B2 itu berdoa sudah juga B1 sudah B2 sudah berarti B3 yang belum makanya lakukan dulu B3 Ah, apalagi itu, B3 itu? betiga itu, yaitu Berkaca Makanya, ini cermin kok Berkaca dulu <tuh> Ini